The Penthouse Season 3 Episode 5 Prediksi Eng Byul dan Oh Yun Hee belum meninggal. Di akhir episode 4 kita bisa melihat jika Jo dan Tae pergi meninggalkan mobilnya dan menaruh batu sebagai penginjak gas karena polisi datang. Kemungkinan besar polisi akan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Eng Byul yang tertidur di dalam mobil. Namun Oh Yun Hee dipastikan akan jatuh ke sungai namun besar kemungkinan dia akan selamat. Meskipun akan ada upacara pemakaman untuk Oh Yun Hee karena orang-orang mengira dia telah mati, Bae Rona akan mengetahui jika ayah kandungnya adalah Ha Yun Chul. Setelah upacara pemakaman Oh Yun Hee, Bae Rona menjadi sebatang kara dan tidak memiliki siapapun lagi di sekitarnya. Saat itulah Ha Yun Chul akan mendatangi Bae Rona dan menceritakan jika dia adalah ayah kandung Rona. Namun Bayrona tidak akan bisa dengan mudah menerima kenyataan itu karena Hayun Chul mengkhianatinya ketika festival seni Chong Ah. Yeo Dong Pil menemukan jenazah Kim Misok, namun Jo dan Tae mengetahuinya. Di akhir episode 4, Yeo Dong Pil akhirnya berhasil menemukan jasad Kim Misok, namun sayang Jo dan Tae melihatnya saat itu. Yeo Dong Pil sepertinya tidak akan bisa berbuat banyak untuk membalas dendam pada Jo dan Tae.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 Pada episode 4 kita melihat jika Sokyung masuk ke dalam sebuah rumah untuk menemui Jo Dante. Di sana dia diberikan segelas minuman oleh pembantunya yang membuatnya tertidur. Sepertinya Sokyung akan disekap di rumah itu atau di tempat lain karena Jo Dante takut Sokyung dan Suryon akan mengetahui kenyataan jika Sokyung adalah anak kandung Suryon. Sim Suryon akan mengetahui fakta jika Sokyung adalah anak kandungnya. Setelah rumor Sok menghilang tersebar, Sim Suriun akan menerima kabar jika seok adalah anak kandungnya. Setelah mengetahui fakta itu, Sim Suriun akan mencari Sok Hyung. akan menemukan fakta tentang kejahatan Jo dan T yang lainnya. Saat disekap oleh ayahnya, Sok akan mengetahui fakta bahwa dirinya adalah anak kandung dari Sim Suriun dan saudara kembar Min Sol-ah. Dia akan menyesali semua perbuatannya selama ini terhadap Min Sol-ah dan Sim suryon.